Kuloni udara nung aneh pula kali, ya perkara ini kuloni tidak bejabat, uangnya udah kok, meskipun ya kadang udah kok, kadang building ini kan, ya pejabat ya umatir Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, tapi ya Rasulullah tak angel nih, ya be ya kuloni biasa kenal pangeran untuk bagai kenal pejabat kan, woyok, udah nampak aneh wae wayar, rasul, nah kuliah sering kadang saya nguntang kan, mau provokasi, kucing nyataarin nanti yang menteri datang gini-gini, saudara gini-gini. Cangkemmu, biasa kenal pangeran terang nongkrong, aneh-aneh ini. Matlarko pintu ini raga <laughs> Kita ini sudah sibuk, sudah masuk. Tapi aku itu kadang-kadang teko. Biaya-biaya pejabat yuk, mati kanjin. Tapi tidak jauh sering teko. Biaya-biaya rawan masalah. Kita ini manusia punya tomat, punya rencana, macam-macam. Nah, para kan biaya pejabat, jangan-jangan yang kuatnya tomat kita kalau yang kuat kiamu islahu biadilbe ini memaslahatkan bangsa Indonesia ada apa-apa dekat pejabat? kalau yakin bahwa anda adalah penyelesai problem tapi kalau anda menjadi bagian dari <tuh> apa? problem kalau <tuh> yang mikir, yang ngajak ya Allah, tunjukkan wajah kami ini wajah problem apa penyelesaian? <tuh> enggak, gambarnya butuh Waduh, nah, nah Menguang ke arah awak, wong ke arah roh apa? Mereka kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan, karena nanti ada masalah baru. Kadang sebaiknya masalah yang steady sumnatu waktu dibiarkan, kadang ada masalah nopo, ada masalah nopo, baru. Melainya tradisi ini ulama ibu, anut, dawin, nabi, satakun, hutan, al-masyifihah khairon nalkoh, imbal ko, fiha khairun nasai. Jadi nanti itu. Jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat lebih baik yang bergegas ikut ngapok terlibat. Itu rumah ulama kan boleh balik majur. Nahi munkar ilayomin kiamah itu wajib. Ulama balik ini Nahi munkar ilayomin kiamah itu wajib ilayomil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran. Jadi ulama itu bujatu wafi arti. Ya mau misalnya ruhen dua anak puber neng perapatan kita curang neng ruhen dua anak puber perapatan perabatan bareng ono kiai libat disuit-suitin loh wakal oke okay, kita butuh neng mungkar kar ngandani cah itu tapi masalahnya kita tahu cah nomnom -nom neng perabatan nak dikandani itu malah terus jotosi kiai atau malah ada kemungkinan kiai dari dosa mensuwit-suwiti, gara-gara dikandani malah kepinginnya nabur. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi, lebih tinggi. Lain ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab, nahi mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Besar bayang lo, itu udah diwong tuang nih. Tak contoh lo bukan karena rugen dia nambah maksiat buat nih. Kau bayang lo udah diwong tuwot. Oh, coba awak mudi. Kita punya anak nakal ngenyeki kiai. Cara aku je seneng. Piby mau terima ngenyek. Terus gue darah nih anakmu tuh ditegur Kiai gue. Kiai bukan dari pun bah kalau pasaran itu dengan anak, -anak kalo nakal sampai n takut ira popo. Bareng Kiai ini over nahi mongkar, terus malah dipatah Dari dosa mau ngenyek. Gara-gara nahi mungkarnya gak tepat. Dosan Kayak apa tersiksa anda sebagai orang tua dari anak yang dosan mau ngenyeki ayah. Sekarang dosan ini ini contoh, kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu sebaiknya saya kurasa mau kandani. Karena potensinya kalau dikandani dia akan